Oke, okay, sekarang kita akan masuk ke bahasan selanjutnya yaitu ini RecyclerView. Ya, kita sudah pernah pakai atau bikin RecyclerView sebelumnya. Nah kali ini kita akan bikin kembali RecyclerView yang dengan harapan kita akan tampilkan data yang sudah disimpan di playlist lagi, tadi ke dalam RecyclerView. Oke. Okay? Nah, kita akan buka dulu fragment playlist. Jadi anda buka di sini di UI-nya fragment playlist. Nah di dalam UI ini kita sudah tidak membutuhkan lagi uh, text view playlist ini, kita akan hapus. Oke, okay. delete. Nah, kemudian kita masukkan sebuah recycler view ke tengah-tengah. Oh sorry, sebentar sebelum memasukkan recycler view, kita pakai constraint layout dulu. Masukkan ke tengah-tengah layar dan pastikan. Constraint layout ini full screen teman-teman ya. Jadi, um, oh sorry, karena frame layout ya defaultnya sudah otomatis full screen. Kemudian kita masukkan Recycler View ke dalam Constraint Layout. Oke, okay. selanjutnya Anda bisa klik tombol Magic Wand ini ya, Infor Constraint. Seperti Magic Wand, Anda klik yang bertujuan untuk mengkonekkan semua penjuru Constraint ini ke seluruh tepian jadi 0000 seperti yang ada di sini Oke okay. lalu kita beri nama playlist view ya di id-nya playlist view di faktor Oke okay. kita sudah punya sebuah recycle view bedanya dengan yang dulu adalah kita bikin recycle view nya di dalam fragment Oke okay. Selanjutnya adalah seperti biasa, kita review butuh adapter ya. Kita bikin kelas adapter. Kembali ke project, klik kanan uh, new uh, Kotlin class file sudah beri nama playlist adapter. Seperti ini ya. Anda pilih class biasa, tekan enter. Nah, seperti ini. Oke. Okay di dalam playlist adapter ini as usual kita kasih konstruktor kita turunkan dari yang namanya recycler view adapter oke okay. kita masih ingat yang dulu pernah dibahas Let's recycler view alt enter dulu uh, recycler view nah ini dia r enter atau di import dot adapter Okay. di view adapter dan di sana di dalam sini dia minta uh, sebuah kelas playlist view holder okay. kita bikin capingnya dulu kurung buka kurung di dalamnya kita langsung bikin kelas playlist view folder ada satu parameter yang dipasing yang v view dan ini saya alt enter dulu ya import dan dia meretern Uh, recycle view ViewHolder. di sini kita akan uh, bikin seperti ini. Maaf, bukan return ya, tetapi kelas ini diturunkan dari recycle view di mana dia meminta objek V. Kita sudah siapkan di depan sini. Nah, dengan adanya kelas ini, kita bisa tuliskan di dalam sini jenis adapternya. Ini adalah adapter berasal dari pre dot playlist ada adalah dirinya sendiri, dot, ini kita akses inner class playlist view holdernya. jadi ini ketik playlist view holder, nah itu yang pertama, untuk uh, deklarasi recycle view kita, lanjutannya adalah selain uh, kita memasukkan ini ya, playlist playlistnya, di dalam konstruktornya, ada di disini, playlist, pakai S, array list of play nah seperti ini jadi kita inject ke dalam konstruktornya playlist adapter yakni playlistnya dari rilisnya oke okay? rilis yang berisi playlist seperti biasa Anda alt enter kita implement 3 buah member yang diperlukan untuk membuat adapter recycle view ada on create bind view on 5 view 9 kita hapus dulu tuduhnya yang gampang dulu yang dikerjakan yakni uh, get item count oke okay? ticket item count ini dia minta berapa jumlah data yang ter, yang ada di dalam playlist kalian ya. Jadi sini kita kita ketik playlist.size ya. return playlist.size. Kemudian bagian on uh, create view holder kita akan menggunakan layout ini, layout apa? card ini yang sudah pernah Anda buat sebelumnya. Ya, pertama-tama di sini kita inflate, kita bikin objeknya inflater. Uh, layout inflator. Dot, uh, from ya from parent dot context. lalu dengan objek inflater ini kita panggil inflate dengan parameter pertama adalah nama layoutnya nama layoutnya yang kita pakai ada di sini ya card underscore playlist xml ya jadi kita ketik R Dot .card underscore playlist kemudian uh, parameter kedua adalah parent parameter ketiga adalah text to the root kita set false jangan lupa ini <coughs> kita returnkan karena diminta uh, ini ya apa namanya uh, uh, fungsi ini dia minta berbentuk objek playlist view holder which is berbentuk kelas ini ya Ya, harus objek dari kelas ini, maka kita create objeknya. Playlist view holder, dan ada satu konstruktor di sini. Bentuknya V, ya, minta V. Nah, kita bisa peroleh view-nya ini, uh, ini dari layout yang kita inflate. Ini kita simpan sebagai V. Kita masukkan sini, v Nah, seperti itu. Jadi, on-grid view, view, view holder-nya intinya adalah ngelut layout card playlist untuk recycler view kita. Selanjutnya kita sudah punya ini ya, uh, kita sudah laksud, kita sudah set match parent widthnya dan uh, kita sudah set uh, wrap content untuk tinggi uh, tinggi dari cardnya Selanjutnya adalah uh, kita bandkan datanya di dalam sini. Oke, okay, file url sama dengan, nah kita ambil image URL-nya dulu sesuai dengan position dot image URL karena kita mau pakai Picasso untuk ngeload uh, ini ngeload uh, apa namanya gambar by the way kita belum import Picasso di dependensinya jadi anda buka build.gradle sini kita implement dulu uh, Picasso oke okay, uh, tidak ada di autocomplete nya berarti kita google dulu teman-teman oke okay, kita akan google dulu uh, picasso android library oke okay, kita kita github nya kemudian coba cari bagian dependensi ya sebentar nah ini dia ini aduh, latest version nya berapa nah, ini ya Oke, okay, yang pasti kita dapat ini ya. Com, com, square up Picasso, com square up Picasso. Nah, ini eh, oke, dua titik delapan ya, dua Kita coba ini ya. Picasso 2.8 titik Oke, okay. com, com, square up Picasso, Picasso dua titik Kita single now. Synchronize now dulu Gradle configure projects Gradle build model Gradle download nah, ini anda lihat ya Dia download uh, Picasso nya Oke okay. Tunggu sebentar Sampai tuntas Kemudian kita balik lagi ke uh, Playlist Oke okay, sudah selesai ya Gradle-nya selesai. Sekarang kita kembali ke playlist fragmen. Oke okay. uh, lebih tepatnya ke playlist adapter ya. Sorry playlist adapter. Di sini kita akan pasang Picasso. Balik ke slide ya kita bisa lihat ya Picasso. Picasso. Ya. Yeah. Pilih yang square up ini. dot url load URL di atas into targetnya. Nah targetnya kita dapetin melalui holder di sini holder ya. Jadi holder.v.img playlist. Oke. Okay. Apa itu img playlist? Anda bisa cek kembali di uh, apa namanya layout cardnya. Jadi saya memberi nama Gambar ini, gambar IM image view ini dengan nama IMG playlist. Oke, okay, jadi tolong disesuaikan masing-masing. Selain itu, saya juga menampilkan judul di sini: TXT title. Oke, okay, TXT sorry, holder pay .txt, sama dengan kita ambil data. Judulnya .title selain itu saya juga punya .txt subtitle .text kita akan menggunakan uh, subtitle juga playlist position .subtitle kemudian kita juga punya description .text playlist position dot description kemudian button like ya um, button like nya bisa uh, kita bisa rename ya anda bisa lihat ya di sini nanti ada angka yang muncul begitu ya kita ganti dengan angka yang muncul berapa jumlah like nya folder older, older like dot text playlist position of likes kita convert jadi string karena aslinya integer baik ya seperti itu untuk uh, apa namanya adapter kita kita tutup aja langkah selanjutnya adalah kita akan membuat adapter ini. kita menginisialis adapter ini uh, balik lagi ke playlist fragment nah Kapan kita menginisialis ya? Um, kita akan Pertama-tama kita harus bisa akses objek view nya Yang ada di uh, UI nya si playlist fragment Oke, okay? karena butuh adapter untuk si uh, recycle view nya Oke, okay? uh, keep in mind that this view object is nullable Tapi nya view, jadi uh, artinya kita perlu bikin sebuah function ya update list yang akan dipanggil setelah volley menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita bikin some, di somewhere ya some, di suatu tempat uh, update list ini yang akan dipanggil setelah volley ini finish. Kenapa demikian? Karena kita tidak tidak mungkin memanggil uh, membuat adapter di sini langsung ya. Jadi lang, uh, maksudnya di luar string request karena punya thread yang berbeda. Jadi langkah paling gampang dan supaya tidak supaya rapi juga kita bikin sebuah fungsi terpisah update list seperti ini fun update list ya kemudian uh, setiap adapter recycle adapter ad selalu punya layout manager ya seperti ini nah sama dengan linear layout manager activity Nah, kemudian, uh, kita mau akses uh, apa namanya objek dari uh, view-nya? Oke, okay. objek dari view-nya. Oke, okay, sebentar ini uh, uh, objek dari view-nya kita dapatkan. cek dulu ya sebentar sepertinya lupa dibuat view nya nih oke okay. nah kita tulis dulu aja oke, okay, var recycler view oke okay, uh, sama dengan view dot find find view by id uh, recycle view dan di sini kita isi dengan r id playlist view, kenapa kita tidak bisa langsung akses playlist view nya karena ingat, ini update list ya dia dia fungsi baru bukan berada di dalamnya on create atau on create view, artinya kita tidak punya akses ke objek view nya langsung, jadi kita gunakan view, find view id, recycle view, seperti cara biasanya, cara klasik setelah kita punya objek recycle view, saatnya kita sematkan yang namanya adapter eh sorry, linear layout manag layout managernya dulu manajernya kita sematkan dengan CLM karena ini ada kemungkinan bisa null data tambahkan null, uh, null save check save null check, kemudian uh, kita kasih set has fix size true lalu pasang adapternya terakhir nih, adapter kita pasang uh, playlist adapter dalam kurung playlist. Nah, Oke, okay. jadi ini update list ini bertujuan untuk ngeload data ke dalam recycler viewnya. Oke, okay. setelah dipanggil setelah volley selesai. Nah, oh ya yeah. by the way kita bisa memperpendek programnya dengan menggunakan let. Anda bisa lihat dan coba sendiri. Oke, okay. let it layer manager sama dengan LM dan seterusnya, ya. Bisa dipendekin lagi ini. Oke, okay, sekarang saatnya kita panggil update listnya di bagian setelah portfolio-nya sukses, yakni setelah proses convert menjadi playlistnya selesai. Jadi, paling cocok di setelahnya, for ini Anda panggil update list. Oke, okay. untuk menginisialis adapter, lalu mengupdate recycle reviewnya hasilnya seperti yang ada lihat di sini kita akan coba jalankan kita coba play dulu oke okay, ini teman-teman hasilnya seperti ini cuman uh, jaraknya ya ada jarak di sini ya ada jarak yang lupa dibetulin ini lupanya nah itu coba kita cek kembali di card playlist apa yang bisa kita lakukan ya di sini kalau kita lihat constraintnya sudah wrap, konten Sepertinya yang besar ini ya, constraint yang paling atas ini jangan heightnya jangan match parent, kita ganti jadi wrap content ya, supaya constraint yang besar ini ukurannya sama dengan ukuran uh, card playlistnya. Oke, okay. nah nanti silahkan dicoba. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah uh, recycle view yang menampilkan data playlist ya. Dan di mana data playlistnya ini berasal dari eksternal database yang kita baca melalui API RESTful JSON. Oke, okay? dengan menghasilkan data JSON kita olah JSON-nya, kita convert menjadi bentuk yang mudah ditampilkan ke dalam recycle view. Oke, okay? demikian yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Uh, uh, silakan... Dibuat aplikasi kalian sampai tuntas, karena kita akan kembangkan lagi aplikasi ini di minggu-minggu selanjutnya. Oke, selamat mencoba.